Assalamualaikum Sobat Health One Minute Kali ini di video selanjutnya akan membahas tentang pahami apa itu TBC, Tuberkulosis. Pengertian TBC TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang biasa disebut dengan mycobacteria Tuberkulosis di paru-paru Biasanya pada kondisi ini disebut juga dengan TBI paru Lalu, anggapan umum mengenai tentang tuberkulosis yang hanya menyerang paru seakan sudah mengakar kuat di benak masyarakat. Padahal, bakteri Mycobacterium tuberculosis juga dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan komplikasi yang cukup serius di berbagai organ vital lainnya selain di organ paru. Tuberkulosis juga merupakan salah satu gangguan kesehatan yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Biasanya kalian akan bertanya-tanya, apa sih penyebabnya TBC ini? Penyebab TBC umumnya ditularkan lewat udara. Oleh karena itu, yang diserang pertama adalah paru-paru. Tapi dalam kondisi yang parah, bakteri penyebab TBC dapat memperbanyak diri dan menyebar ke bagian tubuh lain seperti kelenjar getah bening, tulang, jantung, hingga sistem saraf pusat. Itu saja yang dapat disampaikan di video kali ini untuk memahami apa itu tuberkulosis. Terima kasih.